Batu tu kalau budak-budak kalau -budak, dia main tengah garik, main tanah mak dia tanya, naik, naiklah garik dah. No. Dalip, <apa> ini naik tak? Dah. Pasal lembuk. Ayah dah Mandai! Buduk rapak ni. Faham tak? Betul si, betul. Pas piku mozik, Kepang lembuk, duduk-dumah. Ayung buah anak. Tengok tak? pasal dia orang lembuk. Ni laki ayung buah. Jadi, payah nak tidur Orang laki tak, dia gagah kepuk kepuk kepuk kepuk ah baby gitu jangan tak tidur kau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 dengan Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa berdoa karena sudah masuk kepada bulan Rajab ya Nabi Muhammad SAW Wasallam senantiasa berdoa Allahumma barik lana firaja bawah syaban Wabaligna ar-ramadhan Sebentar lagi kita akan menuju ke bulan Ramadan Semoga kita termasuk saya dan juga kawan-kawan semua ini Disampaikan usia kita kepada bulan Ramadan Masya Allah Dimana bulan Ramadan ini sangat-sangat istimewa sekali buat kita semua ya guys ya Iya kan karena Ramadan Masya Allah banyak sekali istilahnya ibadah-ibadah banyak sekali pahala-pahala di sana Allahu akbar semoga kita termasuk orang-orang yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada bulan Ramadhan esok. Amin amin ya rabbal alamin dan Oke okay Guys di video kali ini kita akan reaction sebuah video daripada Ustadz Azhar Idrus lagi ya keistimewaan wanita banyak sekali istilahnya kita terkadang tidak tahu betapa istimewanya wanita ini guys ya karena kenapa wanita kalau kita sudah berkeluarga itu yang istilahnya merawat dan juga istilahnya memberikan pendidikan juga kepada anak-anak kita dan juga istilahnya dalam keseharian kita ya istilahnya dalam kehidupan ya memasak bersih bersih dan lain sebagainya itu banyak dilakukan oleh wanita sedangkan kita pria terkadang istilahnya sibuk dengan pekerjaan kita seperti itu ya kan nah itu adalah tugas di, di antara kita berdua seperti itu, itu tugas di antara suami istri Ya, yang laki-laki bekerja, yang perempuan juga istilahnya menjaga rumah, ya kan merawat anak, mendidik anak, dan lain sebagainya. Nah, di sini guys, pembahasan daripada Ustadz Azhar Idrus yaitu keistimewaan wanita. Nah, langsung saja kita play videonya. Let's go. Eh? Ah, ah, sebunak jadi keistimewaan manusia ni dia dua Pertama laki-laki, kedua perempuan Masing-masing okay. ada kelebihan masing-masing okay. Faham lagi? Ada kelebihan Nah, ada tanggungjawab masing-masing Nak Rahu puan penda kelebihan ni Dia melahirkan anak Betul Hebatnya rahu puan ni Dialah yang melahirkan para nabi Dan para Suruh. rasul Allah. Hebat orang laki Tak ada melahirkan para rasul Nampak tak? gerempuan yang melahirkan nabi Yusuf, betul tak? Perempuan yang melahirkan nabi Musa, perempuan yang melahirkan nabi Zulkifli Orang perempuan yang melahirkan semua nabi, semua rasul. Nak, ha tu kebatang orang perempuan. Dan nah. ha. Beritulah Allah aturkan tugas. Neh, orang perempuan itu lembut, Laki-laki itu keras. Nah. Ha, tapi kita balik, perempuan keras, laki lembut. Nah, patut perempuan itu lembut, laki itu kerah. Kerah dan lembut, jadilah aman rumah tangga. Lembut dua-dua balik awal kerah hablakir tembok lari ya nok. <tubuk> Apa tembok duduk tahu muhanok kerah hablakir. Nah, ah, tiang meja, Lelaki kerah, tegah, bekeng, ongoh laki, puang pengasih dah lembut, neh mudah tersentuh, ah tu puang, neh ah, tu istimewa ni. Batu kalau budak-budak kalau dia main tengah garik, main tanah mak dia tanya, Awal, eh, naiklah garik dah. Ini naik tak? Nah, pasal dah, pasal lembuk. Ayah dah Mandi! Budak lapok ni. Faham tak? Betul. Itu baru ayah. Nak? Ha, mandi. Apa paham isi dia gigi-gigi? Takut ke ayah. Nah, betul ah, cermat dah. Laki-laki hmm. kan, kan, nah. hmm. nah. nah. hmm. gagal. Cari kerja, cari duit, cari harta dan sebagainya Norek, khabar pokok, gali lubang, bawa ke Pas pekul mozik, lapang lembuk, duduk rumah Ayung buat anak Tengok tak? Hmm, pasal dia orang lembuk Ni lelaki ayung buat <laughs> Jadi payah nak tidur lah. Laki Lelaki dia gagah Kepuk, kapuk, kapuk, kapuk kapu, kapu, kapu, kapu. kapu. Haa, ah, baby gitu. <laughs> <laughs> dia nak tidur gua kan, ni. Eh? Nah, betul tak? betul tak? haa.. haa.. mana bau ayung buat anak perempuan nah.. pasti ada lembuk hea.. Eh, la ilaha illallah Nah, haa.. Nah, kalau dia ni lagu-lagu haa.. bila teringat tentang dirimu haa.. mengalir air mataku haa.. Nah. haa.. Nah. ada lembuk lembuk Nah, haa. lagi bendil lagi serapang. Dia comel. Orang laki dia muka kerasan gitu. Ha, jadi dia comel, dia akan menyebabkan suami yang keletihan tengok muka dia hilang letih. Batu Nabi kata al-maratu salihatu iza ra'aitaha saradka. Isteri yang salihah, kau balik ke rumah, kau pandang saja mukanya sudah menyebabkan kamu rasa bahagia. Nampak? ah itu cari makan leloh gitu gini-gini ni. Dia tukang masuk rumah. Dah you nak fikir dah. Nak? Dia tukang masuk, tukang siang ikan, tukang hidang. Nak? Sesuai dah. Comel latin. Dua orang duduk dalam kerajaan kecil. Nama kerajaan rumah tangga. Rumah tangga. Nak? ah orang paham kena terima. Bukan awak hina duduk rumah. Dah. Tutugah yang mulia Kerana Profesyen suri rumah Ada profesyen Ummul mu'min Isteri para nabi kita dulu Betul tak? Allah. Haa Kita duduk sehoh nak berjalan Haa Cuma Kita balik Mudah tak? Bang Sila makan Senang Dah kita letih ha? Haa Luka usmi Kat mata Letih sang Nak Bawa bank satu pada rumah Sila makan tak? Cari bok tengok Ada lauk ikan singgang. Allah. Ikan singgang pulak kita kata. Kemarin singgang ikan, hari ini ikan singgang. Esok, esok baru singgang ikan mula. Nak nampak kawi kuning muka tok lelaki. Tak apalah, mudah dah. Kita pergi kerja nak ginung, basah mozet dengong, kau tujuh nak tala dah. Tak fikir basuh baju, bini kita basuh lagi. Kelebih hang kau perempuan. Seorang perempuan dia pergi tanya Nabi Dia wakil Muslimat Muslimat yang suruh tanya Dia kata Ya Rasulullah Kita ni nak minta satu tarikh Nak jumpa dengan Nabi Muslimat Haa nak minta tarikh Ni nah, bila boleh Noamda Ada nak tanya soalan dah Haa Dia kata Ya Tarikh-tarikh tanya selalu Aku jawab kamu ke, Mungkin kebo ke dia Apa dia kata Okey Wakil Muslimat kata Gini kita di musyarakat muslimat kawasan muslimat negeri Dom apa semua duk mikir orang laki ni banyak pahala. Pahala jihad, pahala gali kubur, pahala mayang jumaat, ah, pahala paduk ki payah, banyak pahala mayang baa. Ah. Banyak laki ya eh? Kita ropan ada duk rumah aja. Pende boleh gak kita. Ha. ha, jadi kita nak attack lagu mana? Nabi kata ha bijak ni baru soalang bijau Nah, cerdik rupanya ni. Neh. Ha, membalik muka begini, hak mana-mana perempuan walaupun duk di rumah, dia berkhidmat untuk suami dan anak dia, pahala semua laki-laki hidup ki payah, boleh dia. Pandai lagi. Paling gali kubur boleh ke dia, paling gali kubur, paling pikul jenazah, bawa bank mayat, bawa ambulans, pahala bundle lagi. Mayam jumaat, pahala keluar berdakwah... pahala orang perang musaba di rumah belia anak-anak dan menyediakan kemudahan untuk suami Allah dapat sama. Adik dah lagi. Jemel datang, patah, potong. Nak dia di rumah boleh pahala. Neh, tempuk belancang boleh pahala, goreng ikan boleh pahala, kukunya boleh pahala, giling rempah boleh pahala. Cuma orang zaman dulu lebih banyak pahala. Mak kita ngetuk kita. Bak apa? Pasal dia manual, pakai tangan. Haa, kita pakai machine learning Betul tak? Mak kita dulu nak masuk Nanti dagang Nak buat ni kuah kari Dia beli dulu kedal luar Kayu api Faham <coughs> tak? Seberkah tu lima riyal Piko ni jembang buat balik Haa Apa dia belah Nampak? Belah takkan berbesar-besar gitu Belah Belah buh pula surah bawah api tu Bawah tuku Faham? Lepas tu dengan karam minyak gas pula Buh dengan kertas sahabah pula Tiup dengan ngapang pula ai mkm sabuk hmm. tu sini ya putih ahli tang apa noh sudah banyak tak, Tau tak? Tau. tak? Allah rabi banyaknya pahala le ni sikitlah eh, pahala ketik tebi api ketik <laughs> tebi api napa ada tebi api saja dak nenek teh saja apa noh tu laki beli kedai paham ada kuranglah pahala nah ha zungut tup itu tu kencing Tu orang pun kita rasa gitu jugak. nyang kita itu ko tiga bangun dah. nyang kita, wak asli lemak, liju asli lemak. Ha, ko tiga bangun dah. Pukul 9:30 pagi sampai subuh, siap dah buku. Faham? Ha, ganjing. Patut makan anak cucu dia pula ah, hak tengah hari, ko sembilan je start. Dengan masuk dengan tu gining -gini siap pula tengah hari dengan gula terung gula tu. Petang ada kuih pula petang-petang. Allah. Nang, dulu-dulu. Mesti dia buat kuih. Malam nak boleh, mee goreng, okay? kuetiau, ada pulaklah. Bini kita ada ke Ada. Pagi beli <laughs> Tengah hari saja. Tengah hari tu pun nak laruk nah, gitulah. Dua tiga si orang macam wajib. <laughs> Nikah 8000 belanja. Laki suruh rak si dua tiga orang, cebok si orang. Boh dari pinggang laki tak setu si orang. Lekat di sodek. <laughs> lelah cokeh dengan kayu as kering wala oh. <laughs> blebok jatuh sikit orang haa <laughs> ha, dah berapa lapan ribu sunday haa nampak dah haa tu kan eh. dulu ni basuh baju sebesar yang kita bangun subuh tu, duduk, duduk kat laga dah duduk tu, duduk, duduk. duduk di laga dah pepah pula haa di bira karet tu tak gahal di kayu waktiga segi tu haa haa sari sebesar yang sari sebesar yang bini kita ni washing machine 14 kilo boleh masuk automatic ha ha setengah bayar ok kita buh baju dalam situ tepi tu minggu dah alih baju duduk gitu dah masuk pun dalam washing machine ha duduk tengok tu Raja Lawak anugerah juara lagu sengih lepas TV berapa orang kau semua dah tapi bukan sini lah ha, pak marang tu jadi yang atuk kita dulu dia guna alat-alat gitu. Nak, ni nak buat apa? Asy kapik giling kacang. Betul tak? Batu giling tu kalau kepik kaki kepik kaki. Nak, gau gau gau gau nak goreng ikan giling lada. Bang nak? nak numi giling bawang. Betul tak? Betul. bini kita blender. Ya, thank Sony. Tu lelaki nak makan sambil belacang pun seorang Padahal tu embuk boleh? Nak ah, Buh kot lah blender <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> Tak Hari boleh belacang Nah, ah. Sebab tu lah kita gitu tak gemuk Ha Walaupun boleh cucu Lengang aluh Tubuh seling Pasal apa buat diri? Bini kita Hari nikah je ya. Kepes peruk <tik> Ha Mulai pinggang Tengok tak? dan anak tiga ni macam kek serawak birani. Ha <Sid> <Sid> dok. Kuning ada hijau ada biru <Sid> Tu anak baru dejah tiga. Allah. Anak kucing duduk kat kaki mak dak nampak. Mak anak kucing ah anak kucing mana? Mana? Ya linjong perut. <Sid> <Sid> dak nampak. <Sid> <Sid> dah pakai dah perut dah apa? Dah pakai atuk tekak. Wahai masuk tekak. Dah pun ketek. Ketek tak minggu kali tak. Faham tak? Haa. Buat air ketek. <laughs> Kipas hangi ketek. Dia luar ke tangan. Cucu nak tidur. Haa. eh ketek ketek ketek. Bapak lengah. Huh? Tiga tahun nikah. Macam siang surat. Haa. apa tak? Itu yang nikah lain pula. Allah. Tunggu Adoh. tak? Jadi perut jadi buci. Lemak banyak. Masa apa? Kerja tak kerup. Haa. Tengah-tengah mandi. Bini. Lak sini anak kucing rabak <tos> dia apa <peruk>. <tos> jumpa dah anak kucing rabak dia celah perut faham 3 minggu hilang astaga <tos> ha. Allahu rabbi adik lebih hang perempuan warna-warni pun dialah permata yang melahirkan para nabi para rasul huduh lagu mana pun dia lah juga yang memudahkan dalam kehidupan kita jangan marah lebih-lebih sangatlah ke dia neh tapi jangan lock sangat ke dia abi harta kita kita No, no. Nah, jadi pada pada mati wallahualam, mudah-mudahan. Allah. Oke, okay, guys, sel selesai videonya, dan astagfirullah, nanti memang betul lah, ngakak, Betul apa ini? disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus ini, guys, ya. Dan berkenaan dengan keistimewaan wanita, ya, betul sekali, ya. Jadi, kalau kita nak marah kepada wanita, jangan terlalu keras, jangan terlalu... apa ya, teman-teman? Difulkan seperti itu, karena kenapa ya? Dia mau gimana pun, ya mau bagaimanapun, dia adalah istri kita, dan dialah istilahnya yang merawat anak-anak kita dan juga melahirkan anak-anak kita. Allah, dan sangat-sangat besar sekali pahala daripada perempuan ataupun wanita, ya, yang senantiasa berbakti kepada suaminya, melayani suaminya. Allah, wah, Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW Ditanya seorang wanita ya kan Karena wanita itu pahalanya sedikit Tidak seperti laki-laki Yang istilahnya banyak Ada fardhu kifayah Ada bekerja yang keras seperti itu Ada jihad Dan lain sebagainya Tapi apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW Wanita juga akan mendapatkan Apabila ya hidupnya Untuk berbakti kepada suami Dan juga merawat anak-anaknya akbar. Dan Ah uh, wanita yang solihah yang membuat kita bahagia, tentram, dan nyaman di dalam keluarga kita. Allahu akbar, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu wa taala, dijadikan sakinah mawaddawah warahmah, dan dijadikan kita ya orang-orang yang soleh dan orang-orang yang soleh seperti itu, teman-teman. Karena kenapa kita senantiasa berdoa ya kepada Allah agar supaya anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah? Begitu juga kita berdoa agar supaya kita. Ya, seorang suami ataupun istri kita berdoa agar supaya hidup kita ya kan dalam kehidupan kita ini kita berbakti kepada kedua orang tua dan juga mengerjakan amal-amal yang diperintah oleh Allah Subhanahu Taala menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka jadilah kita nanti orang-orang yang saleh senantiasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oke okay guys, itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya pamit untuk diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang cinta kepada kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.